apa sih bangset kenapa gitu anjing ya apa nih kalau di daerah sekalian kenamanya apa nih step setut alright guys balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya ya ini gue ngeteknya ya malam lagi nih ya gimana kabarnya buka sehat Jangan, jangan, jangan bahas meninggal mulu, jangan. Apakah sedang stres? Apakah sedang mumet kepala anda-anda semua? Mari kita cairkan suasana dengan reaction. Langsung aja, kita meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Jangan lupa di-follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Langsung aja, reaction. Oke okay, ini udah ada beberapa video yang sudah gue tandain nih kalian boleh banget di follow akun Instagram gue ya bantuin gue biar gue jadi selebgram bekasi. <laughs> Oke okay, kita mulai dari atas apa dari bawah nih ya kita mulai dari atas dulu ya. Udah ada tulisannya Idaman Polsek. Coba kita lihat. Ntar pakai headset dulu guys. Oke headset. Headphone. Pakai headphone guys. Alright, alright, alright. Idaman Polsek. KFC-nya habis COD tato langsung buat konten. Bangset. Tato COD anjing. Sudah pasti tato nya tato tato. Bohongan dong. Tato tato yang disiram pakai air itu ya. Biar nempel pakai air atau nggak pakai sabun gitu-gitu kan biasanya kan. Oke, okay, kita play. dia kenapa anjing dia kenapa bro anjing satu gerakan yang paling keren banget tuh pas terakhir tuh Iko wes ngeliat ini Ketar ketir lu dog, semuanya dah Semuanya yang ada di The Red yang jago-jago berantem tuh aktor aktor luar negeri action ngeliat ini ketar ketir bro <laughs> pantas captionnya idaman polsek bangsa <laughs> Lucu banget anjing ada, oh, ada dua berarti. Seri-seri gua relat. Ada dua gerakan yang keren banget. Pertama, yang kedua, <laughs> Tai, Tai. Anjing mana pakai celananya di atas buat lagi kayak Jojo anjing Nendangnya begitu anjing. Gue gak tau ini maksudnya apaan buat lucu-lucuan kah tau beneran dia mau pamer skillnya dia Gue gak ngerti juga Coba kita baca komentar-komentar ya Jika anda tanggapi love Maka unta ini akan bergerak Bangsat apaan sih kenapa jadi unta anjing Sebenernya bpjs BPJSnya aktif Cuma keluarganya minta berobat jalan aja janganlah jangan bobo penyakit Bobo BPJS jangan-jangan bahaya bro jangan-jangan-jangan <laughs> jahat banget anjing <laughs> nggak ada yang mau nyerang juga ah, Iya sih bener nggak ada nggak ada yang menyerang enggak deh sebenarnya show off aja tunjukin skill nggak perlu berantem ya kan Oke okay, kita next kelamaan hmm. tar apa nih Gua takut kena copyright nih lagunya garang SGT yang tolong tolak moto gua tahu nih bahasa mana nih ke Malaysia apa mana kali ya ala garang nak tukang towing nih maai apa sih bangsat kenapa gitu anjing ya apa nih kalau di daerah sekalian kenamanya apa nih step setut setahu gue sih itu doang ya dua doang ya atau di, didorong lah, udah paling awam banget gitu kayaknya deh Cuma kalau di rumah gue sih kebanyakan orang-orang bilang ini disetut Tapi gak di kepala juga bangsat Anjing kakinya sampai kepala dan dia mau aja lagi loh anjing Di kepala tai Punya ide apa dia? anjingnya Eh bikin konten yuk Motor lo gue setutin, tapi di kepala gue nyetut ya. anjing gimana tuh? Gue berharap jatuh lagi ini <laughs> orang ini nih. <laughs> Oke okay, next, kalau kita baca komentarnya juga nggak ngerti sih. Tengah pusing mem membakal minyak habis tuh makan dia. Gak ngerti, nggak ngerti gua Ini apa nih? Semoga selamat. Oke, okay. captionnya tuh. sesuai apa yang gua mau anjing tadi awalnya pas sendiri keren tuh ya pas berdua ini gua berharap anjing ada bisikan bisikan setan dari kuping kanan kiri <gak> jatuh ke jatuh ke jatuh ke, jatuh beneran wangsat aduh lu cepat lagi anjing <gakak> makanya gini loh maksud gue kalau motor masih dibeliin kalau sekolah masih dibayarin, makan masih dikasih, gak usah banyak gaya Maksud gue gitu loh, gak usah banyak gaya, kasihan mama lu banting tulang, banting tulang, elunya patah-patahin tulang Iya kan? Kasian nih pasti mama lu nangis-nangis, khawatir anaknya gimana, anak gue gimana Tapi kalau mama lihat video ini pasti ditampolin dulu susah-susah nyari duit lu ngerusak-rusakin barang standing-standing gak jelas mending lu jadi itu no pemain tong setan dapat duit ya kan <laughs> sesuai doa emak-emak yang jalan tadi ya betul sekali betul sekali makanya besok-besok kalau mau atraksi-atraksi standing-standing pastikan tidak ada emak-emak di sekitar kalian ya doanya manjur guys <laughs> jangan lupa itu oke okay, next way abs nih kita matiin takut kena copyright tetap berkaya dan produktif walau memiliki kekurangan dalam fisiknya respect oke nggak punya tangan kiri tai tai wangsat, gua, tuh sebenarnya males gua kalau ngeliat kayak gini kayak gini nih, karena nanti pas gua makan gua keinget anjing gua tuh jijik, nggak tahu sih, nggak tahu jijian, nggak tahu apa lah tapi wangsat, gua gue nggak mau ngeliat sih, tapi gue tadi udah ngeliat sekali udah cukup sih kayaknya. Ternyata benar kata mama nggak boleh main HP sambil makan. ya karena kalo lu lagi makan ketemunya yang kayak gini ya, otomatis nafsu makan lu berkurang ya kan bukan berkurang lagi jadi tidak ada nafsu makan lu aja. ya tapi gimana ya dia gak punya tangan kiri ya kayaknya jalan satu-satunya itu kalau. masih pakai kaki kayaknya gak mungkin deh kalau pakai kaki ya kan lebih jorok kayaknya eh tapi sama-sama jorok sih enggak-gak enggak, enggak. jorok semua jorok semua oke okay, next next gue udah males buat gue kalo kayak gini Oh, gue, gue, gue udah mau play aja anjing biar lupa main sebelumnya ternyata cuma gambar kita baca dulu captionnya ortu zaman dulu galak mendidik anak dan guru-guru juga sama tapi banyak yang berhasil zaman sekarang susah diatur karena anak-anak banyak main hp oke okay. ke bandel-bandelnya anak-anak 90an kalau maghrib pasti berangkat ngaji ini dia gue sih dulu sih mas kayak gitu ya Ya karena dulu tuh kayak suatu budaya gitu Ya lu bocil ya lu harus ngaji kalau maghrib Kayaknya gitu deh kalau di lingkungan rumah gua dulu ya Oke okay, next Ya semoga generasi-generasi sekarang baca ini dan menirunya ya dan generasi-generasi yang sudah melakukannya tetap menjalankannya. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Kenapa mendadak jadi religi gini ya? Oke, kita next. Apa ini wajahnya tidak asing? Ternyata adalah Ewing HD. Ewing HD bener nggak, cuy? Apa yang bener? Info video aslinya mana? Tampilan yang... Bentar itu ada banyak tampilan yang senono ada tayangan tentang Nazi ada kayak <laughs> ketika lo ngecek isi galeri HP temen lu ada tayangan senono video Nazi anjing kenapa jadi Nazi Bang? <laughs> yes kadang-kadang gitu sih anjing kalau punya temen bajingan gitu deh ada tayangan masturbasi pokoknya hal-hal cabut itu ada banyak tampilan ada tayangan, ada tayangan nazi ada tayang enggak oke lah kalau video nggak senono tapi kenapa ada nazi di situ tuh ada video nazi itu ngapain anjing <laughs> karena konteksnya Ketika lo ngecek isi galeri hp temen lo, ketika dia nyebutin Nasi itu jadi lucu banget anjing Maksud, ada video Nasi. Oke, oh. <laughs> okay. sekian video gua kali ini ya. Semoga dapat menghibur kalian, semoga gak stres kalian, kebetian-kebetian apapun yang kalian rasakan hilang semua menjadi tawa, gembira, suka ria, oke? Okay? sampai ketemu di video selanjutnya gue Rafiasti tapi jangan jangan lupa dong gue lupa mulu gue sebenarnya yang lupa jangan lupa di like comment subscribe dan di share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang jangan lupa di follow akun silme de gus di kolom deskripsi gue Rafiasti cabut